Michael, ah, normal benar-benar. <g spoiled> juga kembali dengan kami, kami mendapatkan mesin cuci yang terjadi error pada modulnya seperti ini, tertulis ini ya ini untuk mesin cuci -nya tidak bisa dioperasikan pada sistem kita harus mengecek langsung saja dapat mengecek di bagian butter level oke okay, kita dapat membuka untuk bagian tutup belakang seperti ini ada bagian water level berada di bagian belakang bisa dicopot dan kita lihat kita akan periksa untuk water levelnya oke okay, seperti ini ya kita buka untuk water level di jangkil eh orang nyolok ya jika Nah, simen ikan sepertinya pada bagian water level terjadi menjamur bisa diperhatikan untuk rekan-rekan terlihat di bagian tengah seperti ini ya untuk soketnya biasanya pada water level seperti ini sudah akan sudah keropos ya percuma nanti kita akan mengganti saja sekalian dan nanti kita akan menyordel oke kita akan mengganti menggunakan yang baru karena kalau kita memakai yang lama biasanya tidak akan tahan lama karena bagian soketnya sudah menjamur paling tidak akan lama akan mati. kalau kita pasang Biasanya terjadi jamur ini bisa disebabkan karena air Oke okay, kita akan mengganti dengan yang baru sekalian biar mantap Biar pelanggan lebih puas Oke okay, kita coba mengecek untuk tekanan udara Sepertinya oke okay. Dan kita akan menyordel untuk soket pada bagian water level yang baru Biar lebih sempurna Karena kalau kita menggunakan soket Kemungkinan nanti akan menjamur kembali Oke okay, bisa diperhatikan untuk water level yang lama seperti ini Terjadi menjamur kalau kita pasang percuma nanti Takutnya dapat komplain kita nanti di suatu saat kalau terjadi masalah lagi, mungkin okay, kalau kita mengganti yang baru, lebih puas dan lebih mantap, kita tinggal menyorot untuk better levelnya. Mungkin okay, bisa kita saksikan untuk ramadhan thì mình mau tiếng một chút tiếng gì chuyện gì vậy nghe nó nó mm <sighs> Niket itu tadi. Ah, saya, saya yang jangan sampai patah. patah. Hati di Dipas... -sa lagi dipasang. Iki disi, posisi ini lagi dipasang, kuh, rubah Neng -neng. Iku, ikini, nih, Iki. masak ikini, nih, ini Oke. setelah Kita, kita pilih -pilih ganti dengan water levelnya seperti ini ya. Pertinya sudah sempurna ya Pada bagian mesinnya Sangat mudah sekali Untuk rekan-rekan triknya Oh ya videonya sampai di disini dulu Untuk rekan-rekan dan nanti kita berikan Trik-trik lain Dan jangan lupa untuk klik subscribe Atau klik lonceng di rekan-rekan bisa mengetahui Video update dan kami yang terbaru Oke okay, terima kasih Untuk rekan-rekan yang sudah Mengikuti dan meng share Video kami kalau kan kan dia kan full sampai sini. Heeh, <gulitaka> <tuk> uh, ini kalau di kan ditambahin menya kalau okay. paham gini ditambahin menya gitu. Uh. Tapi manual. Okay. Kalau otomatis sih ya mau dari pertama kosong okay. dari okay. sana baginya jadi tetap dihitung nah, level pakai gitu. Yeah. For the first time in Falling, I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high, through the downs and lows And we're all going Life still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change, been through a lot of pain